ada kabar spesial yang membuat kita bahagia banget, ya, dengan melihat aksinya Abang El bersama kawan-kawannya. Masya Allah, ada Amina, ada Moana, ada Ryanza. Masya Allah, banget, ya, PBL ini sangat lucu dan sangat menggemaskan, masya Allah. Makin gak sabar banget ya, tentunya menantikan kejutan surprise ulang tahunnya Abang L. Dan bismillah persahabatnya, mudah-mudahan BBL juga tentunya bisa menjadi brand ambassador Happy Play Indonesia. Amin. Terus dukung, tulis nama Abang L di kolom komentar akun Happy Play Indonesia persahabat ya. Semangat terus untuk warga Konoha, dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di unggahan kapanlagi.com Persahabat, ya ada kabar Lesti Kejora, ini masuk keberatan artis, seleb, newsmaker Kita lihat kalimat caption yang dituliskan Dari namanya aja newsmaker, artinya adalah pembuat berita Jadi tentunya yang masuk nominasi juga para selebritis dari Indonesia Yang selama 2022 sering banget jadi berita baik di kapanagi.com maupun media lainnya dari keenam selebriti ini kira-kira siapa sih yang menurut lovers paling layak disebut seleb newsmaker 2022? Wow, kira-kira siapa nih sahabatnya nama lesti? Ini masuk deretan sebagai artis seleb newsmaker. Ini masya allah banget ya. Selalu menjadi trending topic selalu menjadi sorotan publik. Apalagi media nih, persahabat ya Bunda Lesti, Papa B, memang selalu menjadi Sorotan banyak orang Kemudian juga persahabatnya kita lihat Untuk selanjutnya informasi Mengenai karya Di Stock Music award Persahabatnya Sebelumnya Bunda Lesti Kejori di posisi pertama Dan sekarang langsung disalip lagi oleh Betron Peto Kali ini Lesti berada di posisi kedua Perolehan sementara Lesti di posisi kedua Silahkan voting ya untuk keluarga Konoha Pakai koin gratis kalian semangat terus, mudah-mudahan Lesti Kejora kembali meraih tentunya puncak di nomor pertama. Kita doakan, kita support, dan kita dukung untuk karya-karya Bunda Lesti Kejora. Untuk berikutnya juga persahabatnya ada kabar baik juga untuk warga Konoha kali ini diunggahan Marwa FC Sebelumnya persahabatnya Marwa FC ini mengunggah foto Bunda Lesti dan ada kalimat yang diposting Ditunggu Nasgor merebus kue tiaunya ya Senin depan katanya itu Dan kita lihat juga postingan Marwa FC ini pun dipost kembali oleh salah satu fanbase Dan menuliskan sebuah kalimat Wah, Senin depan ada yang pesta nih Di lapangan bola Jangan lupa berbagi ya Min Marwa, Meski hanya lewat live di story Ditunggu nih Pak Ketua Kelas Dan tentunya Ibu Ketua Kelas Wow, insya Allah banget ya Ditunggu banget hari Senin depan nih Bakal ada kejutan kah? Dan ternyata kita mendapatkan jawaban Dari Admin Marwah FC Kita lihat kalimat yang diunggah Umroh dulu mereka Wow, persahabat. Ternyata Senindapan sudah melaksanakan ibadah umroh yang untuk Lesnar family Ini kabar baik banget untuk kita semuanya Di beberapa tanggapan komentar pun bersahabat ya banyak sekali respon yang diberikan Di antaranya dari akun Purwanti Hidayah mengatakan Kalau Senindapan mereka umroh berarti pas ulang tahunnya abang ganteng dong Apa abang ultahnya di Mekah Abang El udah mau dua kali umroh Aku satu kali pun belum Masya Allah banget ya Kita lihat juga jawaban dari ating Fatima Kayaknya mereka pergi mendekati Fatih ulang tahun Fatih ultah mereka udah di Mekah Umroh Masya Allah Hanya doa yang baik yang selalu kita berikan Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun Untuk niat baik dari idola Kesayangan kita Support yang terbaik ya kita selalu mendoakan, ini surprise banget untuk warga kunoha Sepertinya baby L, perayaan ulang tahunnya tentunya di kota Mekah saat mereka umroh Ini kaduk terindah banget persahabat ya, Masya Allah Kita lihat juga tanggapan lain dari akun underscore mengatakan Udah nebak sih ulang tahun abang L di Mekah Mau kasih hadiah buat Abang El yang berkesan kata papapnya kan? Masya Allah, sebenarnya ada satu lagi yang aku haluin sih. Abang L dibikinin lagu pandanya rilis single gitu. Masya Allah. Doakan ya, mudah-mudahan ada kejutan. Ada kabar baik? Ada kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Masih menunggu cedokan dan kabar terbaru berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana.